Hai guys, selamat datang di channel saya Arit Karudin Fajrin. Salam kenal, uh, ini pembukaan YouTube. Ah, uh, lupakan saja. Selamat menikmati video. <laughs> Sampai jumpa. Halo kawan-kawan, konten kali ini adalah mobil off 4WD. ya. Saya akan tes drive dia ya, di jalanan yang kering atau tanah kering. Oke, silakan menyaksikan video mulai dari sekarang ya. Oh. Go. Maaf ya kalau kamera si perekamnya menghadap ke bawah atau ke tanah karena saya sangat-sangat tidak merajuk ke baju Oh, di maklum bisa aja ya. Oh, dimaklumi saja ya, kawan-kawan. Maaf ya, saya masih amatir dalam hal perhitubannya. <gih> Oke, okay, jangan lupa bantu subscribe ya, karena subscribe saya jauh dari seribu ya. Lupa bayar YouTube. Kalian bisa donasi di kolom komentar saya memberikan linknya ya. Kalau mau berdonasi, terima kasih sekali kalau kalian mau berdonasi. Ya. Oke, okay, silahkan lanjut nonton videonya. -video. Kalau mobilnya tidak nampak di kamera yang saya rekam ini, tenang ya, karena saya menaruh kamera lain di tempat lain juga dan di mobilnya, oke. Karena di konten ini saya akan menampilkan tiga hasil tangkapan kamera sekaligus ya dalam satu konten video. aduh bikin kaget aja kok bisa ada mobil di sini ngapain latihan pak atau oh, ibu belum berlatihan ngetir di sini aduh kontennya lagi tempat sepi jadi ada mobil sih uh. ah uh. uh. uh. -oh. sudahlah lakukan saja ini lahan milik umum, bukan milik pribadi oke lanjut nah, gitu. Deni, <bersalah> Oke, okay, saya akan memindahkan kamera yang di tripod ya, ke tempat lain. Oke, okay. ini dia. Oke, okay, lanjut lagi. sudah cukup ya di titik ini tapi hmm. akan membuat saya mengikuti mobilnya dari belakang berkeliling lokasi ini kalian jalan-jalan oke okay, go maaf kalau ada kamera yang berbuncang ya berarti standarnya sama saya berjalan dan kemudian di tempel mobil ada putaran enggak siap jadi agak sedikit bergetar diantara tiga video ya. yang disatukan ya oke kita akan ambil diisi mobil ya ada remnya di belakang sebenarnya tidak usah digebuk juga bisa, tapi memang nggak kelihatan ya akhirnya di mana ini bukan kayak drone bisa bisa komputer android HP belakangan ada jalan raya ya guys ya saya datang dari situ di tempat ini tempat yang bagus dilihat untuk bikin konten offroad karena jalannya aja begini ya sebenarnya ini buat acuan cuba atau apa atau cross mungkin mungkin mau dibangun sesuatu tidak di tak tahu ya. dia sudah nampak motor saya berhentikan oke kita aduh sepertinya baterainya sudah mulai low ya agak baterainya sudah berkurang jadi video ini akan saya akhiri sebentar lagi Oke, cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, ke teman-teman kalian, agar hidup saya semakin terkenal. Terima kasih telah menonton channel Alit Gaurin Fajrin, AKF Sagitarius. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.